Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar manapun kalian berada Selamat siang, selamat datang dan bergabung Kembali di channel youtube Kesayangan kalian Diva TV Yang akan terus mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan kabar bahagia Seputar les di kejora dan Rizky Bila Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasi ya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia pastinya Seputar Lesti dan Rizky Bilar Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ada vitamin bahagia akhirnya yang kita dapatkan Para sahabat ini langsung dari Bunda Lesti Wow, Masya Allah banget ya Spesial nih hari ini Bunda Lesti Nganter Abang Fatih Kontrol ya Luar biasa doakan selalu yang terbaik untuk Abang El Semoga selalu sehat Selalu bahagia Dan selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua dan kita semuanya amin. Penampilan Bunda Lesti, Masya Allah, banget ya! Dan Abang El selalu bikin gemes, Masya Allah, apalagi Bunda Lesti memakai jaket Gucci. Wow, luar biasa! Semoga persahabatan segala urusannya selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Tuh, ternyata Bang Lintar tadi persahabatnya ini nganter idola kesayangan Bu Bos untuk kontrol Baby Ale, Masya Allah. Pasingan ini pun persahabat kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan, Abang L lagi kontrol Katanya tuh ya, banyak juga nih tanggapan dan dibanjiri respon Ada komentar dari Nur A ini mengatakan, Abang lagi imunisasi Wah, Masya Allah banget ya Ada juga Cik Laptam mengatakan, Abang check up mau jalan-jalan Masya Allah, doakan yang selalu terbaik, apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan Kemudian bersahabat kita simak juga di kabar Indosiar yang memposting ini ada kabar dari Bapak Ridwan Kamil Yang dimana anak sulung bersahabat ya putra sulungnya Ini dinyatakan hilang terbawa arus sungai di Swiss sejak hari Kamis lalu bersahabat ya Kita doakan mudah-mudahan cepat ketemu untuk putranya Bapak Ridwan Kamil Kita selalu mendoakan yang terbaik ya kita simak di kabar Indosiar ini Hilang sejak kami siang waktu Swiss, anak Ridwan Kamil masih dicari tim SAR di sekitar sungai Aare, Bern, Swiss. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Anak sulung gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikabarkan terbawa arus sungai Aare di Bern, Swiss proses pencarian terhadap pria bernama Emeril Kang Mumtad. Itu masih terus dilakukan petugas sar setempat setelah sempat tertunda karena situasi di lokasi mulai gelap. Kita doakan persahabat ya, selamatkan tentunya Ariel, mudah-mudahan selamat dan sehat selalu untuk putra dari Bapak Ridwan Kamil ini. Kabar ini pun persahabat yang masuk turah ini lagi trending topik banget. Anak Ridwan Kamil hilang saat berenang di sungai A'aris Swiss ini masuk di berita lambeturah dan beritanya Alhamdulillah ini positif semoga segera mendapat kabar baik kita aminkan doa-doa baik dan terus doakan yang terbaik juga nih persahabat ya, semoga secepatnya bisa ketemu anak putra sulung dari Bapak Ridwan Kamil ini dan kita lihat juga persahabat di unggahan fanbase Leslar ini mengunggah sebuah postingan foto putra dari Bapak Ridwan Kamil ini ada doa bersama di hari ini persahabat Memohon pertolongan Allah Subhanahu SWT agar Emil kan Mumtaz Putra sulung Kang Emil segera ditemukan dalam keadaan sehat Yuk sama-sama persahabat ya kita doakan bersama Mudah-mudahan bisa secepatnya ditemukan dalam keadaan sehat untuk wargi Bandung Mugia tiasa ngiringan doa bersama persahabatnya Bismillah semoga Ariel putranya Pak Ridwan Kamil segera ditemukan nanti kita mendoakan yang terbaik untuk Bapak Ridwan Kamil Bapak Ridwan Kamil ini adalah salah satu orang juga yang selalu datang ke acara-acara besarnya Leslar doakan yang terbaik ya untuk Bapak Ridwan Kamil berikutnya persahabat dari info juga di Star Voting Team kita untuk semuanya mendukung terus channel youtube Leslar Entertainment Dengan cara streaming terus persahabat guys ya. Sebelum video-video terbaru muncul Kita streaming dulu video-video lama Doakan yang terbaik Mudah-mudahan vlog-vlog Leslar Entertainment bisa masuk jejiran trending Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik